Hai sahabat selamat datang kembali di kanal balijani kali ini Tutsugi hadir untuk berbagi kisah mengenai Mahagotra Tirta Harum di Bali yang asal-usulnya memiliki versi yang berbeda pada kesempatan ini saya akan merujuk dua sumber masing-masing situs budaya Bali dan buku Baba Dalem yang ditulis oleh Cekorda Rakoputra Menurut situs budaya Bali, yang Subali yang berstana di Gunung Tol Langkir membangun sebuah tempat beryoga di Pura Bukit Batur yang letaknya sekitar 150 meter di sebelah timur Pura Tirta Arum. Dan daerah di sekitar perseraman itu diberi nama Brasike yang berarti ikan nyalian. Di samping membangun tempat beryoga, Dang Yang Subali juga membuat dua buah taman yang disebut Taman Bali dan Dirta Harum. Ada kisahnya masing-masing mengapa permandian itu diberi nama Taman Bali dan Dirta Harum. Yang pertama bernama Taman Bali karena dibangun oleh Dang Yang Subali, bahkan sampai daerah sekitarnya pun disebut Desa Taman Bali. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa daerah di sekitar tempat itu ada yang diberi nama Brasike yang berarti ikan nyalian. Nama Brasike dan Taman Bali mengandung makna bahwa ikan tanpa taman pasti hidupnya susah dan taman tanpa ikan airnya pasti kotor. Keduanya akan jadi harmonis apabila keduanya menyatu. Ketika Dang Yang Subali menciptakan permandian Tirtha Harum, beliau bersemadi di tebing sungai melangit dan pada saat yang sama, mengalirlah air pancuran yang baunya harum, sehingga tempat keluarnya air itu disebut Tirta Harum dan daerah sekitarnya yang ikut berbau wangi diberi nama Tegalwangi. Selanjutnya setelah selesai melakukan yoga semadi, yang Subali disebutkan akan kembali ke Jawa, tepatnya ke Gunung Semeru. Sebelum berangkat, beliau menyerahkan peseraman dan kedua taman yang telah diciptakannya kepada adik beliau, yakni Dangyang Jaya Remat yang berstana di Kentalgumi di daerah Tusan yang juga punya peseraman di Guliang atas permintaan dang yang subali dan yang jaya rembat kemudian berstana di bukit batur dan sejak saat itu nama bukit batur diubah menjadi dalam sila adri sila berarti batu dan adri berarti gunung atau bukit jadi sila adri berarti bukit batu pada suatu hari diceritakan dang yang jaya rembat pergi dari dalam sila adri menuju tstaru Sesampai di Tirta Harum, ditemukan bahwa air pancurannya tidak mengalir lancar karena tersumbat oleh bayi yang sulit untuk dilahirkan. Sebagai dukun disebutkan dang yang jaya remat berhasil mengeluarkan atau melahirkan bayi tersebut dengan selamat dan lantas dimandikan pada air pancuran. Sehabis dimandikan, bayi itu lalu diletakkan di suatu tempat di sebelah utara Tukad Melangi. Beralaskan daun jati di bawah pohon teges. Dang Yang Jaya Remat jadi kewalahan karena bayi itu menangis terus. Akhirnya beliau memuja Dang Yang Subali agar berkenan hadir. Tak lama kemudian Dang Yang Subali hadir dan bersabda bahwa bayi itu adalah anugerah Dang Yang Buwana yang merupakan hasil perkawinannya dengan Diah Jung Asti. Oleh dang yang subali, bayi itu diberi nama Idewo Gede Anggatirte, dan setelah besar diberi gelar Indewo Gede Sang Anom Bagus. Demikian menurut versi budaya Bali yang mengutip lontar Dalem Sila Adri. Menurut Bapak Dalem ceritanya sedikit lain. Diceritakan seorang Sabto Prabu Kerajaan Majapahit bernama Sriwijaya Rajasa datang ke Bali untuk memberikan bimbingan kerajaan. Beliau berpeseraman di dekat mata air Trita Arum yang sekarang bernama Pura Tealing, yang kemudian disungsung oleh keturunan Trita Harum. kepada beliau yang juga bergelar dalam keling dipersembahkan seorang istri oleh dalam semar kepakisan. Dikatakan bahwa wanita yang bernama Dewi Jung Hasti itu adalah putri Dang Subali. Dari Dewi Jung Hasti kemudian lahir seorang putra yang ditinggalkan di Bali ketika ayahnya kembali ke Majapahit atas permintaan dang yang subali putra yang diberi nama sang anggetirta itu kemudian diserahkan kepada dang yang ajiremat sebagai anak angkat. Dang yang subali dan dang yang ajiremat adalah putra dang yang panawasikan di Jawa. Beliau berdua datang ke Bali sebagai bagawanta yang mendampingi Sri Kersna Kepakisan yang ditugaskan sebagai adipati Bali oleh Majapahit. Demikian secara singkat mengenai leluhur keturunan Tirta Harum menurut dua sumber yang berbeda. Semoga ada manfaatnya.